Tentunya kita keunggahan ke kabar pertama. Persahabat ada kabar spesial, yang mana tentunya kabar mengejutkan juga nih untuk kita semua para fans dari Bang Deri. Persahabat ya di GS pribadinya Mengunggah sebuah postingan yang tentunya memberitakan soal pernikahan Lesti dan Rizky Bilar yang tentunya diundur. Persahabat ya akibat PPKM darurat. Berita ini diunggah oleh info seleb terkini persahabat ya, .id. tentunya Bang Dari mengucapkan sebuah kalimat ya persahabat ya, disitu teruliskan kapan wawancaranya dan kapan bilang pihak keluarga blabla, -bla? sedih aku tuh kapan ngobrolnya kita persahabat ya dan kita lanjut ke berikutnya di situ Bang Dari juga bertanya langsung kepada Akun tersebut, persahabat ya, di sini tertuliskan. Aku mau tanya, kapan omongan aku kayak gini, aku sih santai, cuma gak enak aja sama judulnya. Jadi orang tuh mikir gimana, hehe. Makasih, selamat malam. Ada kalimat caption yang Tuliskan mau bertanya saat di jalan, Mending aku tanya ya, apa mungkin bagian dari EO atau WO kah kalian? Hihi, itulah, tentunya yang diunggah oleh Bang Diri, persahabat ya. Postingan tersebut juga telah kembali oleh akun Leslar 0501. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, terkadang mereka merasa lebih tahu tanpa konfirmasi lebih dulu dengan orang-orang terkait. Bismillah, semoga dilancarkan terangkain acara Leslar sebelum sampai dengan hari H. Dan acara setelah hari H, diberi kesehatan, umur panjang dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin, ya robbal alamin. Ini menjelaskan persahabat ya, bahwa tentunya tentunya, di sini kita lihat pemberitaan soal acara nikah, Lesti, dan Rizky Bilar diundur. Padahal belum ada keputusannya, bersahabat ya. Kita doakan saja mudah-mudahan acara rangkaian tetap berjalan dengan lancar, dan kita doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya, bersahabat, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial terbaru yang mana vitamin bahagia kita dapatkan soal rangkaian pernikahan dan Rizky Bilar yang telah di saja di channel YouTube Youtubenya Airin Tanu para sahabat yang luar biasa kita mendapatkan kebahagiaan yang berkolaborasi bersama para groomsmen Rizky Bilar para sahabatnya cowok-cowok ganteng seperti Haris, Raymond Hussein dan Kak Giorgino para sahabat yang ikut serta juga dalam video tersebut dan tentunya ke Ayrin Tanu menyampaikan Untuk cincin akad Lesti dan Rizky Bilar nanti Itu the only one di Indonesia Luar biasa bersahabat ya Tentunya hanya satu yang ada di Indonesia Luar biasa kita semakin bangga Mudah-mudahan saja Tentunya rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Diberikan kelancaran Kita makin gak sabar untuk menyaksikan Bersama-sama persahabat ya tentunya acara paling spesial yang akan kita lihat tentunya acara pernikahan Lesti dan Bilar Dalam postingan tersebut juga persahabat ya tentunya banyak sekali komentar banyak sekali yang respon dari para fans yakni dari akun instagram eza.s.donor mengatakan dalam kolom komentar benar serius ngedenger penjelasannya Cici tapi saya jadi gagal fokus lihat mereka waduh <laughs> pada gagal fokus semua nih pas yang melihat kegantengan dari para groomsmen Abang Bilar nih luar biasa memang tentunya mudah-mudahan saja semua rangkaian acara yang dilancarkan dan disukseskan amin ya robbal alamin kita masih menunggu kejutan barunya nih persahabat ya, mudah mudahan ada kabar baik dari Lesti dan Bilar. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky bila selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.